Liebherr R9800 adalah pertambangan ekskavator terbesar di dunia. Ini dirancang untuk operasi penambangan skala besar dan dapat bekerja di lingkungan apapun. Liebherr R9800 mampu menyelesaikan tugas yang paling sulit. Dalam ekskavator penambangan ini terdapat dua mesin V16 silinder masing-masing bertenaga 1492 kW. Output unit adalah 2.984 kW, 4.000 tenaga kuda, dan memiliki berat operasi maksimum 810.000 kg. Liebherr 9800 membutuhkan tangki solar 20.000 liter untuk menjaga kedua mesin berjalan dengan lancar dan efisien. Ekskavator penambangan ini telah dikembangkan oleh satu hal, kuat kinerja. Ada beberapa fakta tentang monster ekskavator yang belum banyak diketahui orang. Konsumsi bahan bakar, mengingat ukurannya yang besar, konsumsi bahan bakar 20.000 liter per hari tampaknya sangat minim. Ekskavator lip R9830% lebih besar dari ekskavator lip hair lainnya. Meskipun jauh lebih besar, ia hanya mengkonsumsi bahan bakar 15% lebih banyak daripada varian lainnya. Ekskavator penambangan ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu ekskavator paling kuat untuk operasi penambangan berkat kapasitasnya yang sangat besar dan produktivitas yang luar biasa Keamanan ada risiko kecelakaan dalam operasi penambangan tidak hanya dari bahaya alam tetapi juga dari peralatan penambangan yang masif Jika dibandingkan dengan model ekskavator pertambangan lainnya Lip Hair R9800 dibuat untuk memberikan tingkat perlindungan dan keamanan yang sangat baik bagi semua personel tambang. Struktur atas, misalnya, dimaksudkan untuk akses sederhana, dengan tangga terlindung dan rel tinggi di sudut-sudut utama. Selain itu, R9800 memiliki lebih banyak lampu servis, yang terletak di setiap stasiun servis. Dua alternatif engine, Liebherr menawarkan dua opsi engine untuk ekskavator penambangan R9800, Cummins 16VQSK60 dan MTU 12V4000 series. Terlepas dari kenyataan bahwa mesin diesel lebih disukai, Liebherr juga menawarkan versi elektrik dari ekskavator pertambangan terbesar di dunia.